وعلى آله واصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون اما بعد اخواني في الدين اعزكم الله وسميع masih kita membicarakan karakter-karakter Yahudi Yang Allah cerca dalam Al-Quran Yaitu dalam surat Al-Baqarah khususnya Bahwa mereka adalah orang-orang Yang yukminuna biba'ud delkitab Wayaqfuruna biba'ud Beriman kepada sebagian kitab mereka Dan mereka kufur kepada sebagian kitab yang lain Terbukti ketika mereka dilarang dalam Taurat mereka untuk membunuh sesama mereka dan untuk mengusir sesama mereka ternyata mereka justru bergabung dengan orang-orang Arab musyrikin tadahharun 'alaihim bil ismi wal 'udwan mereka saling dukung-mendukung dengan musyrikin untuk membikin permusuhan dan dosa yang satu atau yang satu kelompok atau golongan bergabung dengan aus yahudi yang lain bergabung dengan hazrat dan kemudian mereka ikut berperang Ikut bahu-membahu Dalam pembunuhan Dan pengusiran Juga termasuk karakter Yahudi Adalah liciknya mereka Mereka selalu membuat berbagai macam pertanyaan Pertanyaan yang bersifat ngetes Ya ini yani untuk Mempersulit Rasulullah SAW Agar dia tidak bisa menjawab Dan dibikin pertanyaan-pertanyaan jebakan Sehingga dia bertanya dengan sekian pertanyaan dan Rasulullah SAW mengatakan pada mereka, "Kalau aku menjawab, kalian berjanji, dengan nama Allah, untuk mengikuti agama Islam ini, dan percaya kepadaku, mereka menyatakan kami berjanji." Tapi setelah ditanyakan pertanyaan-pertanyaannya dan dijawab oleh Rasulullah SAW dengan tepat, sampai termasuk pertanyaan tentang ruh, yang Rasulullah SAW menjawab dengan kalimat, "Apakah Jibril paham tentang ruh?" Padahal Jibril yang menyampaikan kepadaku, wahyu. Maka mereka berkata Sungguh kami memiliki musuh dari kalangan mereka Yaitu Jibril Maka aku tidak mau mengikuti kamu Kalau yang memberikan wahyu kepadamu adalah Jibril Khani buddhin a'azakum melihat Yahud Dengan perangai licik mereka Kemudian Rasulullah SAW menulis Surat kepada Bani Khaybar Yahudi dari kalangan Bani Khaybar Dan menyampaikan kepada mereka Bahwasanya ketahuilah Sesungguhnya ada dalam kitab kalian Bahawa Allah SWT berfirman di dalam Taurat Muhammad dan Rasulullah Muhammad dan Rasulullah Rasulullah Nabi Muhammad adalah benar-benar Rasulullah Dan yang bersamanya adalah orang-orang yang keras terhadap orang-orang yang, yang kafir Dan lemah lembut bersama mereka Disifatkan sifat-sifat para sahabatnya Yang persis seperti para sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Kemudian Rasulullah menyatakan kepada mereka Unsyidukum billah Aku bersaksikan kalian dengan nama Allah Bukankah ini ada dalam kitab kalian? Kekhuni binnaazukum mereka tidak bisa menjawab, kecuali bala. Iya, memang ada dalam kitab kami. Kekhuni binnaazukum ada yang terucap dalam mulut mereka, ada yang dalam hati mereka, tapi mereka semua sama-sama tahu bahwa memang berita tersebut ada dalam kitab Taurat mereka. Kekhuni binnaazukumullah, di antara tokoh mereka adalah Abu Yasir. Ibni Akhtab dan Huyai Ibni Akhtab Dua bersaudara adalah tokoh-tokoh Yahudi Yang paling keras permusuhannya Terhadap Rasulullah SAW Di riwayatkan Al-Ibni Ishaq Bahwa diantara ayat-ayat yang turun Kepada Rasulullah SAW Dan diantara ayat-ayat yang turun Adalah mengenai jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan kaum Yahudi kaum Yahudi selalu bikin pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaannya bukan ingin menambah ilmu sama sekali tapi tujuannya adalah ingin mempersulit Rasulullah SAW atau ingin menjebak Rasulullah SAW atau ingin membuktikan kalau Rasulullah SAW berdusta padahal Rasulullah SAW tidak berdusta sehingga mereka tetap tidak berhasil dengan tujuan-tujuan mereka itu selalu turun ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka Pertanyaan seperti ini disebut dengan kalimat ta'annut atau yata'annatuna liyalbisul haqq bil batil untuk mencampurkan antara hak dengan kebatilan فيما ذُكر لي عن عبد Abbas بن di antara yang diriwayatkan kejadiannya adalah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu dan juga Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Abu Yasir ibn Aqtab saudaranya Huyai ibn Aqtab melewati Rasulullah sallallahu alaihi bir rasulillah sallallahu alaihi wa wasallam wa huwa yatlu baqarah ketika rasulullah sallallahu membaca awal surat al-baqarah alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi ketika membaca surat itu didengar oleh abu yasir ibnu aqtab fa atahu fa'ata akhahu huyai ibnu aqtab maka abu yasir segera menemui saudaranya huyai ibnu aqtab dalam kelompok Yahudi atau beberapa orang-orang Yahudi yang bersamanya. Kemudian dia berkata ta'lamu Allah ketahuilah demi Allah, laqad sami'tu Muhammadan Muhammad fi ma unzila 'alaihi alif mim, dalik al kitab. Sungguh demi Allah, aku tadi mendengar dia membacakan ayat yang turun kepadanya berbunyi alif lam mim dzalikal kitab. Faqalu, maka orang, -orang Yahudi khususnya Huyay ibnu mendengar berita itu menyatakan antasamya tahu engkau benar-benar mendengarkannya kaulah iya aku benar-benar mendengarkan kalimat itu mendengarkan kalimat alif la dan mi iya ibnu <tutup> maka Huyai bin Akthab berjalan menemui Rasulullah saw dalam viola ikan nafar tentunya diiringi dengan orang-orang tadi orang-orang Yahudi yang bersamanya datang menemui Rasulullah saw dan berkata ya Muhammad Alam yakul lana annaka tatlu fi ma apakah benar engkau membacakan ayat yang turun kepadamu yang berbunyi alif lam mim zalikal kitab? Faqala Rasulullah sallallahu menyatakan bala, maka nabi pun mengatakan bala. Iya, aku membacakan kalimat itu. Qalu aja'aka biha Jibril min Mereka berkata, "Apakah Jibril yang menyampaikannya kepadamu?" Faqala na Nabi menjawab, "Na'am." Mereka berkata Sungguh Allah sudah mengutus Rasul-rasul sebelum engkau Allah sudah mengutus sekian nabi sebelummu Tidak ada satupun nabi Yang diterangkan oleh Allah Taala Tentang waktu hidupnya Atau umurnya Tidak ada dan tidak ada pula nabi yang diberitahu oleh Allah tentang umatnya akan makan di bumi ini berapa lama, tidak ada kecuali kamu sendiri maka Huyai ibn Axtab berkata sambil menghadap kepada orang-orang yang mengiringinya yang bersamanya berkata kepada mereka lihat, alifun wahid alif itu lambang yang menunjukkan satu واللام, 30. sedangkan lam 30. Walmib 40, sedangkan mim itu 40. Berarti 40 sama 30 sama 1 adalah 71. Apakah ini menghabarkan bahwasanya engkau akan berumur hanya 71 tahun? sana, sana, apakah ada dalam agama? Apakah dibahas dalam agama seseorang berumur 70 tahun bahwa kamu akan diutus hanya 70 tahun? Apakah dihabarkan dalam agama? Apakah itu berkaitan dengan agama? Kemudian menghadap lagi pada Rasulullah SAW. Dan berkata Ya Muhammad, hal Apakah ada selain ini? Selain Alif Lamim, kala naam, Nabi Iya ada. maza, apa? Yang lain. Kola alif lam mim wallah wa ini lebih panjang dan lebih berat. Alif wahet. Alif berarti satu. Wallam, lam 30. Wallim Sedangkan fad wa Berarti 161 tahun. Halmaha dari Muhammad khairu? Apakah ada yang selain ini wahai Muhammad? Kaula na Nabi menjawab iya. Alif Lam Ra. Ya, Subhanallah. Rasulullah SAW menjawab apa adanya. Ya, Jujur, polos, ya. menyampaikan semua apa dari Allah Taala tidak kemudian ditutup-tutupi. Ya. Rasulullah menyatakan iya. Ada yang lain. Alif Lam Ra. Qala hadha wa ini lebih panjang lagi dan lebih berat lagi. Alif Wahid sedangkan lam salasun warra mi'atani ra itu dua ratus berarti dua ratus tiga puluh satu fahadi ihda wa salasuna wa mi'atan berarti dua ratus tiga puluh satu hal ma'ahada gairuhu ya Muhammad, apakah selain ini ada lagi wahai Muhammad, kawalah na'am Rasulullah menjawab na'am sallallahu alaihi wa alaihi wa alaihi alif lam mim ra wa ini lebih panjang lagi dan lebih berat lagi Al alif wahid alif satu walam salatun sedangkan mim arbaun miatan sedangkan ra dua ratus berarti dua ratus tujuh puluh satu fahdhih muhammad kemudian mereka berkata dengan mencemooh sungguh urusanmu sangat kabur atas kami wahai Muhammad sungguh tidak jelas urusanmu ini jadi berapa umur umatmu dan umurmu berapa lama tugasmu di dunia di sini dikatakan 200 sekian di sini dikatakan 100 sekian di sana dikatakan sekian dan sekian aqallan u'tita am kehiran? apakah engkau diberi banyak atau diberi sedikit minhu kemudian mereka bangkit meninggalkan Rasulullah dengan berpura-pura bingung bingung saya nggak jelas Abu Yasir sedangkan Abu Yasir berkata kepada Huyayibnya Akhtab yang tadi berbicara panjang lebar berbicara dalam keadaan digur kepadanya wahai Huyayibnya Aqtoh ma'udrikom la Allahu Kajmaha daku luh li Muhammad engkau tidak tahu jangan-jangan dikumpulkan semuanya tadi itu untuk dia untuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan yang pertama alif lam mim dengan alif lam ra dengan alif lam mim ra dengan alif lam mim fa dikumpulkan seluruhnya berapa ratus tahun dia hidup di dunia ini dan berapa lama dakwah dia sana kalau dijumlahkan seluruhnya berarti 747 atau 734 Wakaululakota shallallahu alaihi na'amroh kataho yai sungguh tersamar atas kami urusannya nggak jelas. Faya zumun. Khani bin Azzukul maka mereka menganggap bahwa huruf-huruf tadi adalah melambangkan angka-angka yang dikenal oleh orang Arab yang memang alif melambangkan satu, lam melambangkan tiga puluh dan mim melambangkan empat puluh, roh melambangkan dua ratus. Khani bin Demikian mereka menafsirkan Padahal ayat itu termasuk ayat-ayat mutasyabihat Yang Allah taala menyatakan Minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab Wa mutasyabihat. Allah taala menyatakan bahwa Allah menurunkan Al-Quran Di dalamnya ada muhkamat Ada pula mutasyabihat Ayat muhkamat adalah ayat yang sudah muhkam Jelas maknanya, jelas maksudnya Hunna umul kitab Itulah induk kitab intinya kita sedangkan yang lain ada ayat-ayat yang samar-samar maknanya yang tidak jelas maknanya sehingga Rasulullah pun diam tidak membantah ucapan Yahudi tidak pula membenarkan ucapan Yahudi diam. dan demikian sikap yang diajar oleh Rasulullah SAW tentang apa yang dikatakan oleh Bani Israel kalau kalian mendengar kisah-kisah Israel diam kalau ada pembenarannya dalam Quran dan Sunnah Katakan itu benar Sesuai dengan Quran dan sunnah Kalau ada penentangannya terhadap Quran dan sunnah Katakan itu salah bertentangan dengan apa yang diberitakan dalam Quran Atau apa yang diberitakan dalam sunnah Tetapi kalau tidak ada pembenarannya dalam Quran Dan tidak ada pula penentangannya dalam Quran dan sunnah Maka diam Jangan sampai kamu mengatakan kezat ternyata benar Jangan pula kamu menyatakan benar Ternyata mereka kezat Mereka berdusta Sehingga lebih baik diamkan saja Mungkin iya, mungkin tidak Wallahu ta'ala Ta'ala Mereka punya kisah detail Yang di Quran itu dalam keadaan global Mereka punya kisah detail Seperti cucu ya Majuj Dalam Quran ada kisahnya Tetapi mereka Israeliyat Memiliki kisah-kisah Israeliyah Yang sangat detail Sampai mereka mengatakan Dalam keadaan Ya'jujo Majuj Dalam keadaan sekarang sedang berupaya untuk membongkar benteng Dulkarneng sampai hari ini sedang berupaya sampai menyatakan insya insya, insya kalau dikehendaki, kalau dikehendaki kalau dikehendaki dan nanti suatu saat mereka akan menyatakan kalau dikehendaki Allah baru terbongkar apa iya? Wallahu ta'ala alam apa benar? Wallahu ta'ala alam yang jelas Rasulullah SAW menyatakan dengan pasti benar ya? bahwa wa'ilun lil Arab, wailun lil Arab celahka orang-orang Arab karena kebinasaan kadiqtarab kebinasaan sudah semakin dekat bahwa putih min rad min ya jumajud sungguh telah terbongkar sekarang ini bentengnya yakju jumajud sekian sambil mengisap dengan ibu jarinya dan telunjuknya sebesar ini wassalamualaikum warahmatullah ini berita dari Rasulullah SAW, bahwa sudah terbongkar dari bentengnya yakju jumajud sekian apa apapun yang diberitakan oleh mereka dengan kisah-kisah mereka, Wallahu ta'ala a'lam, mungkin benar, mungkin salah, yang jelas apa yang dalam Quran ada kita benarkan, apa yang dalam Al Quran ditentang kita salahkan, apa yang kita tidak tahu kita katakan Wallahu ta'ala a'lam. Termasuk kalimat-kalimat alif lamim. para ulama selalu menyatakan dengan pembahasan-pembahasan bahwa ini adalah kalimat-kalimat yang Wallahu ta'ala a'lam, bimuradi. Allah yang lebih tahu tentang apa yang dimaksud. Ada yang menyatakan seperti tadi itu angka-angka. Ada yang menyatakan bahwa itu adalah hanya isyarat saja bahwa ayat-ayat Al-Quran ini dengan bahasa karyat. Dengan logat kalian. Dan dengan huruf-huruf yang kalian pakai. Alif, lam, mim, sad. Yang kalian tahu. Al wal-Quranil majid. Atau sad, wal-Quranil zikr. Dan semua melambangkan bahwa Al-Quran ini dari huruf-huruf tersebut. Ini juga ada pendapat dari para ulama. Konibina wallahu taala alam Ada pula yang aneh-aneh katanya Alif itu Allah mim itu Muhammad Alif lam mim apa ya Hamzahnya apa Yang jelas lamnya katanya Allah mimnya adalah Muhammad ini lebih aneh lagi wallahu taala alam Kalau begitu bagaimana dengan Alif lam roh ra? Rohnya siapa Rasul Toyo Alif lam limsoat apa Salat Khususnya kami undang muslimin yang Kita katakan saja dengan apa yang Allah katakan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an ada yang mutasyabihat, ada yang muhkamat. Maka yang mutasyabihat tidak boleh ditafsirkan bertentangan dengan yang muhkamat. Yang muhkamat itulah induk kita pokok kitab. Sehingga kalau ditafsirkan yang mutasyabihat itu bertentangan dengan yang muhkamat, jelas tafsirnya salah. Sehingga yang mutasyabihat Dipahami harus sesuai dengan yang muhkamah karena muhkamah itulah sebagai pokoknya, sebagai intinya. Berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahd Sami'atu Man Wahd Man La Min Ahli Al-Gilm Yatkur Anha Ulail Ayat Inna Unzilna Fi Ahli Najran." Hina kudimu Al Rasululloh Sallam, Yasaluna Huwa Naisab Nihmariyam Alaihi Ssalam. Kata Ushaq, aku mendengar dari orang yang aku tidak tuduh Yang tidak tuduh Berbohong Dari kalangan para ulama ahlul ilmi Menyebutkan bahwa ayat-ayat tadi Minmu ayatul muhkamah tuhunna umul kitab Wa uhroh mutasyabihat Sesungguhnya diturunkan tentang penduduk nejran Orang-orang nasrani Yang mereka bertanya tentang Isa ibn Maryam Maka dijawab Bahwa dalam Al-Quran ada ayat muhkamah Ada ayat mutasyabihat Kata nushab disampaikan pula kepadaku dari Abu Umamah, Ibn Sahal, Ibn Hunayf, bahwa dia mendengar ayat-ayat tadi diturunkan tentang beberapa orang Yahudi, tetapi tidak dirincikan kisah apa yang dimaksud dari yahudi tadi wallahu taala aalam apakah kisah yahudi yang tadi yang menanyakan alif Lamim berarti sekian alif Lamim mim berarti sekian dan sekian qala bin saqrahimallah wa kana fi ma balaghani an ikrimah maul ibn abbas au an sa'id bin jubair abbas anna al yahud kanu yastafhihun ala al aus disampaikan kepadaku katibnya dari ikrimah maulani ibn abbas atau dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas Bahwasanya Yahudi mereka yastaftihuna 'ala al-Aus mereka selalu mengharapkan kemenangan terhadap suku Aus dan Khazraj dengan rasul yang akan datang qabla sebelum diutusnya Rasulullah SAW alaihi wasallam selalu yastaftihun yastaftihun maknanya mengharapkan kemenangan dengan datangnya seorang rasul pada mereka falamma ba'athahu Allah min al tetapi ketika diutus seorang Rasul yang mereka tunggu-tunggu Tetapi dari kalangan Arab Mereka kemudian kafir mengingkarinya Dan mereka mengingkari apa yang telah mereka ucapkan Dan mereka membantah apa-apa yang mereka sudah sebutkan sebelumnya Tidak, kami tidak pernah mengatakan begitu Kami tidak pernah mengatakan akan datang seorang Rasul padahal selalu mengancam orang-orang Arab nanti kalau diutus seorang Rasul kepada kami, kami akan perangi kalian-kalian musyrikin sedangkan kami ahli kita, nanti akan datang seorang Rasul bersama kami, kami akan perangi kalian bersama Rasul kami dan pasti Allah akan memenangkan kami Allah <tentuh> Tentunya Alhamdulillah orang yang berperang bersama Rasul pasti menang itu sudah <tentuh> pasti maka di, bisa dipastikan bahwa kami pasti menang kalau bersama rasul, tetapi kenyataannya ketika benar-benar diutus seorang rasul, tetapi dari kalangan arab justru mereka tidak beriman kepadanya, maka mereka tidak akan menang. Fakallahum Mu'adz bin Jabal, bin al Ibn Ma'arur, bani Salama. Maka berkatalah Mu'adz bin Jabal dan juga Wabishr Ibni Barra barrah Ibn yang dari suku Bani Salimah Beliau berkata kepada Orang-orang Yahudi Ya ma'asyara Yahud Wahai orang-orang Yahud Ittaqullah Wa aslimu Fakat kuntum testasthihuna Alayna bi Muhammadin Sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam Kata sahabat yang mulia ini Kepada Yahudi Wahai Yahud Masuk Islamlah kalian Bertakwalah kalian kepada Allah Takutlah kalian kepada Allah Berimanlah kepada orang yang kalian tunggu-tunggu dulu Yang kalian sudah ketahui akan datang Yang kalian dulu mengancam kami dengannya Dengan kedatangannya ini kalian mengancam kami dengan kedatangannya Sekarang datang Berimanlah kalian Takutlah kalian kepada Allah Dulu kalian mengancam kami Dan kami syirik Dulu kalian mengancam kami Dalam keadaan kami adalah golongan orang-orang musyrik Berbuat kesyirikan dan kalian menghabarkan kepada kami bahwasanya Nabi akan diutus dan kalian mensifatinya dengan sifat-sifatnya Lana dan kalian menyampaikan kepada kami sifat-sifat itu maka berkatalah salah seorang mereka dari Bani Nadir dari Yahudi Bani Nadir yang bernama Salam bin Mishkam kalau maja anak bisa inakrifuhu kami tidak pernah mendengar berita akan datangnya Nabi Dan tidak pernah datang kepada kami satu berita Tentang ada seorang Rasul yang begini yang begitu Nggak pernah kami dengar Mereka adalah orang-orang yang pendusta besar Kazzabun Ashir Kazzabun Ashir Yang pendusta lagi jahat Dia ngomong kemarin lidahnya belum kering sudah diingat Kami nggak pernah mendengar keadaan Nabi akan datang Siapa yang memberitakan pada kalian akan datang seorang Nabi Padahal mereka selalu mengancam-ngancam orang-orang Arab Nanti kalau datang seorang Rasul pada kami Kami akan perangi kalian bersama Rasul kami Kata mereka Tapi ketika benar-benar datang Mereka menyatakan nggak pernah ada berita nggak pernah kami dengar ada berita seorang Nabi akan datang وَمَا هُوَ بِالَّذِي كُنَّ نَذْكُرُهُ لَكُمْ Dan sungguh orang ini bukan yang kami beritakan kepada kalian dulu. <tuh> فَأَزَّلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ Maka Allah pun menurunkan ayatnya tentang ucapan mereka. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعْهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا Kata Allah Ketika datang kepada mereka kitab Dari sisi Allah SWT Yang membenarkan apa yang ada pada mereka Padahal mereka sebelumnya Padahal mereka sebelumnya mengharapkan kemenangan Dengan datangnya seorang Rasul Tetapi ketika benar-benar datang kepada mereka Apa yang mereka sudah ketahui bih ternyata mereka mengingkari salah natullahi alal kafirin maka laknat Allah atas orang-orang kafir kisah yang berikutnya tentang makalat ba'adhi ahlil kitab wa manazala fihim min quran yang berikutnya adalah pembahasan tentang beberapa ucapan-ucapan orang yahudi yang kemudian turun ayat tentang mereka berkata waqala malik ibnu daif mereka mereka Allah diutus oleh Allah dan menyebutkan kepada mereka tentang perjanjian Allah atas mereka kata mereka membantah ucapan Rasulullah SAW. tidak pernah Allah nggak pernah mengambil perjanjian atas kami dan Allah tidak pernah mengambil perjanjian atas kami untuk beriman kepada Nabi terakhir dah ada. nggak ada dalam kitab kami. Wa maakadallahu alaihi namin misab, nggak pernah kami diangkat sumpah, nggak pernah kami diangkat sumpah oleh Allah maupun oleh Musa alaihisalam. Maka Allah pun menurunkan ayat tentang mereka. Awalulamaa haduahdan nabidhu farinum minhum, balakshuruhum la yuuminun. Apakah setiap mereka berjanji, kemudian mereka melemparkan perjanjian itu di belakang punggung mereka? Apakah sebagian mereka kemudian melemparkan dan melisih, menyelisihi janji-janji tersebut? Balaikta ruhum la bahkan kebanyakan mereka tidak beriman, kata Allah. Koleb atau ibnu sulubba, diriwayatkan dengan ba, diriwayatkan pula dengan ya. Al -fatyuni, berkata ibnu sulubba. Al-Fatyouni al, -fatyuni. al -fatyuni, Kalimat Al-Fatyouni itu bukan julukan ah, Bukan nama tetapi julukan Julukan tokoh mereka yang sudah diulamakan Disebut dengan Fatyoun Berkata Ibnu Sulubba Seorang tokoh agama mereka Kepada Rasulullah Wasallam, Ya Muhammad Maji'tanabi syai'inna'rifuhu Wahai Muhammad Sungguh kau tidak mendatangkan kepada kami Perkara-perkara yang kami kenal Yang kami pernah tahu dulu. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, kepada kepada Allah Ta'ala, Allah <tuh> Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Allah Ta'ala, Allah Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Allah Sungguh kami telah turunkan kepadamu ayat bayinat. Ayat bayinat bisa bermakna ayat cutlah, ayat yang dibaca, ayat-ayat Al-Quran. Tetapi bisa bermakna ayat bayinat adalah tanda-tanda kekuasaan Allah dan bukti-bukti yang Allah turunkan untuk Rasulullah SAW. Sehingga ayat bayinat bisa bermakna mu'ajizat-mu'ajizat. Mu Nabi Musa membawa ayat-ayat bukti-bukti tentang kenabiannya seberikan pula Nabi-Nabi sebelumnya membawakan bukti-bukti kebenarannya bahwa mereka adalah Rasul yang diutus oleh Allah Nabi Musa melemparkan tongkatnya menjadi ular, dan kemudian memasukkan tangannya ke pihaknya kemudian keluar dalam keadaan bercahaya semua itu ayatin bayinat maka mereka orang Yahudi berkata kepada Rasulullah SAW engkau tidak mendatangkan kami bukti-bukti tidak mujizat-mujizat. Tidak pula bukti-bukti yang jelas. Bahkan engkau tidak membawakan kepada kami sesuatu yang kami kenal. Sesuatu yang kami ketahui. Padahal setiap diturunkan ayat-ayat Al-Quran. Allah katakan. Bahwa ayat-ayat ini. Lima Membenarkan apa yang ada pada kalian. Sesuai dengan apa yang ada kalian. Semua yang diberitakan dalam Al-Quran. Sama dengan apa yang diberitakan oleh Allah kepada Musa. Khamil ibn a'azukullah perlu catatan bahwasanya dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ada dua bentuk. Ada sifatnya perintah dan larangan, ada yang sifatnya berita. Kalau perintah dan larangan bisa berbeda. Yang dulu diharamkan sekarang dihalalkan, yang dulu dihalalkan sekarang diharamkan, itu bisa perintah dan larangan. Tetapi kalau berita-berita tidak mungkin berbeda. Sebab kalau berita berbeda berarti ada dusta. Iya kan? Berita tentang surga, berita tentang neraka, berita tentang nabi-nabi sebelumnya, berita-berita terdahulu Kalau berbeda, berarti yang satu benar, yang satu salah, Itu berita Kalau ada yang berbeda, berarti yang ini yang dusta atau yang itu yang dusta Maka kalau sama-sama dari Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mungkin akan berbeda dalam berita Kalau dalam masalah syariat, hukum-hukum, halal haram, mungkin berbeda Tetapi dalam masalah berita, tidak mungkin akan berbeda maka setiap berita-berita dalam Al-Quran persis sama dengan berita yang ada dalam Taurat dan Injil. setiap apa yang Allah turunkan berita-berita tentang akhirat, tentang jannah, tentang nar tentang pembawa atau pemikul arus Allah ada delapan malaikat yang memikul arus Allah pasti akan sama berita dalam Quran dan Sunnah dalam Taurat dan Injil, akan sama berita-beritanya dengan terdahulu kalau belum dirubah oleh tangan-tangan kafir mereka kalau belum dirubah dengan tangan-tangan jahil mereka orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Maka apa yang turun dalam Al-Quran berupa berita-berita semuanya -berita, musadqa lima semuanya membenarkan apa yang ada pada mereka dari Taurat tidak berbeda sama persis. Kuni yang saya hormati. Tetapi Ibn Sulubba al berdusta menyatakan tidak ada. Apa yang diberitakan dalam ayat-ayat yang kamu baca Tidak sama dengan apa yang kami kenal dalam kitab-kitab kami Jadi dusta, kazah Maka Allah turunkan ayatnya <tuh sukses> <tuh sukses> Kami telah turunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas Bukti-bukti yang jelas mukjizat mujizat Rasulullah SAW ada Allah berikan dan termasuk mukjizat adalah Al-Quran Yang selalu turun persis beritanya Sama dengan apa yang mereka ketahui Berita tentang para Anbiya Berita tentang Nabi Sulaiman Berita tentang Nabi Isa Berita tentang Nabi Musa Berita tentang bagaimana Bani Israel terdahulu Bagaimana rewelnya mereka Bagaimana repotnya Nabi Musa ngurusi mereka Semuanya persis seperti apa yang mereka ketahui Maka itu pun merupakan ayat bayinah merupakan ayat-ayat yang jelas dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang fasik tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang fasik berarti Ibnu Sulub adalah fasik fasik bermakna keluar dari kebenaran keluar dari keimanan, keluar dari Islam ini kafir sebagaimana Iblis disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan fasik fafasaqo an amri rabbih an amri rabbih ikhwanuna laa iblis jelas kafir penentang pembangkang tetapi Allah katakan dengan faasiquan amri sehingga fasik ada dua fasik yang mengeluarkan dari Islam ada fasik yang tidak mengeluarkan dari Islam demikian pula makna kafir ada kufur amali yang tidak mengeluarkan dari Islam ada kufur i'tiqad yang mengeluarkan dari Islam Demikian pula zulm kedzaliman. Ada kedzaliman yang tidak mengeluarkan dari Islam, ada zulm bi ma'na kufur yaitu zulm syirk. Tentunya dikatakan wa ma yakfuru biha bukan sekedar fasik biasa yang tidak kafir bukan. Allah katakan wa ma biha tidaklah mengingkarinya kecuali orang-orang fasik yang fasakwaan amri yang keluar dari perintah Allah, membangkang seperti iblis shalallahu alaihi kalau bin Hisyam rahimahullahu taala. Atau sebelum ucapan Ibnu Hisyam disebutkan oleh Ibnu Hisyam ucapan Rafi' Ibnu Huraimila Wahab bin kepada Rasulullah SAW Ya Muhammad, ini orang lain lagi dari Yahudi. Ya Muhammad, eatinaa bi tanzilhu 'alaina minas sama naqra'uhu. Ya Muhammad, kalau engkau benar rasul, turunkan kitabnya kepada kami. Biar kami bisa baca sendiri. Jangan engkau yang membacakan turunkan kitabnya dari langit kami akan baca dan juga pancarkan mata air-mata air dan sungai-sungai agar kami bisa percaya kepadamu bahwa engkau benar-benar rasul maka Allah pun menurunkan jawabannya untuk menjawab ucapan-ucapan tokoh-tokoh Yahudi tadi Rafiq ibn Khuraimillah dan Wahab ibn Zayd. Allah, Apakah kalian menginginkan, meminta kepada Rasul kalian seperti apa yang pernah kalian minta kepada Musa? apa yang diminta oleh mereka kepada Musa? Yang aneh-aneh yang mereka minta. Mereka meminta dari kalangan bani Israel kepada Musa, Arie Nallahajhratan Mereka berkata jahra. coba tampakkan kepada kami Allah di depan mata kami. Kami ingin lihat Allah kayak apa. Maka mereka disambar oleh Allah dengan petir. Allah sambar mereka dengan petir. Allah ada mereka kemudian Allah beri kesempatan lagi dihidupkan oleh Allah dan disuruh untuk taubat. tawab sekarang mau minta macam-macam lagi minta dipancarkan sungai-sungai minta diturunkan kitab langsung dari langit ini permintaan-permintaan yang menunjukkan kalau mereka itu bukan sungguh-sungguh ingin beriman tetapi ta'annutan dan Tak ada tentu membuat repot Rasulullah Sallam, sengaja membuat susah Rasulullah Sallam, dan sengaja ingin menentang Rasulullah Sallam. kufra bil dan siapa yang mengganti kekafiran dengan keimanan yang lebih memiliki kekafiran daripada keimanan orang Yahudi tadi dia beriman pada Allah. Beriman pada Musa, beriman kepada Nabi, dan beriman pula kepada Kitab yang Allah turunkan, yaitu Taurat. Berarti mereka Muslimi, mukmini. Tetapi ketika datang Rasul terakhir, justru mereka menjadi kafir, menentang Allah, menentang Rasul, menentang Kitab yang Allah turunkan, yaitu Al-Qur'an. Maka kata Allah, wa man bil iman, siapa yang lebih memilih kekafiran daripada keimanan dan menukar kay dengan kekafiran fa dalla sawal berarti dia sudah sesat menyimpang ke jalan yang jauh bahkan umaysh Makna sawal sabil adalah wasat as mereka menyimpang dari jalan yang tengah dari jalan yang lurus qala bin <tokain> sa'ah rahimahullah wa kana huyay ibn akhab wa akhuhu abu yasir ibn akhab min ashad lil arab hasadan dua orang tadi Huyai dan Abu Yasir bin Akhtab adalah asyadda Yahud lil Arab. orang yang paling dengki yang paling benci kepada Arab ini Yahud yang bernama Huyai dan Abu Yasir Ibn Akhtab dia paling dengki paling iri kepada orang-orang Arab karena Allah mengistimewakan mereka orang-orang Arab dengan diutusnya Rasul dari kalangan mereka Islam Maka dua tokoh Yahudi ini adalah orang yang paling bersungguh-sungguh Untuk menentang manusia dari keislaman Dengan sebisa-bisa mereka Lihat Padahal mereka ahlul kitab Percaya pada Nabi-Nabi Percaya pada kitab-kitab terdahulu Tetapi menjadi musuh Rasul yang terakhir dan menantang kitab yang Allah turunkan He, aneh kan He, kalau kita bandingkan orang yang gak pernah kenal kitab gak pernah kenal rasul yaitu musyrikin dengan orang yang pernah kenal para rasul dan pernah kenal kitab-kitab terdahulu kira-kira yang mudah masuk islam yang mana? azza azakumullah He. ya tentunya orang yang pernah kenal para rasul dan pernah beriman pada kitab-kitab kenapa lebih mudah? Karena mereka sudah tahu sebagiannya Ketika Nabi Muhammad SAW bicara tentang Tauhid oh Saya tahu, dari dulu juga para Rasul Mengajarkan Tauhid Ketika mengajarkan perkara-perkara Persis sama, seperti yang kami dengar dari Para Nabi kami Atau ketika Rasulullah berbicara tentang surga Tentang neraka, tentang akhirat Berbicara tentang sekian berita-berita Mereka akan berkata, saya sudah tahu Sama, persis seperti apa yang kami dengar Dari Nabi Musa dalam kitab Taurat Atau dari Nabi Isa Dengan kitab Injil lebih mudah untuk masuk Islam karena terbukti kebenarannya orang-orang Arab mereka dalam kegelapan dalam kebodohan mana ngerti ini benar apa salah? dari mana mereka tahu tapi orang Yahudi dan Nasrani tahu ini benar karena sesuai dengan kitab-kitab kita yang terdahulu ini benar karena cocok dengan apa yang dikatakan oleh Musa wa Isa alaihi tetapi orang-orang Arab justru mereka masuk Islam karena Allah SWT menakdirkan mereka mendapatkan hidayah dengan diutusnya seorang Rasul di tengah mereka. Tetapi Yahudi yang sudah tahu kebenaran, justru mereka menjadi penentang yang paling keras. Bahkan paling memusuhi orang-orang Arab. Maka Allah katakan, وَدَّكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا Min min hatta amrih, ala kulli qadir. kata Allah min ahli sangat berkeinginan kebanyakan dari kalangan ahli kitab siapa diantaranya antaranya Huyai ibn Akhtab dan Abu Yasir Ibn Aqtab kebanyakan ahlul kitab sangat berkeinginan Lau sangat berkeinginan kalau kalian kembali kafir lagi setelah iman kalian wahai orang-orang Arab jadi mereka lebih senang kalau orang-orang Arab itu tetap musyrikin, aneh lah mereka percaya pada Allah mereka percaya pada Nabi Musa mereka katanya percaya pada kitab Taurat tetapi mereka lebih senang musyrikin tetap musyrikin daripada mereka masuk Islam daripada mereka beriman pada Rasul pada kitab Al-Qur'an yang membenarkan apa yang ada pada mereka yang sama dengan apa yang mereka pegang. Ekornulina azza muslimin yang hormati Allah katakan tentang mereka hasad dan dan dan ini karena kedengkian mereka orang kalau sudah dengki kalau sudah benci Pokoknya asal bukan dia Pokoknya asal bukan dia Sehingga Yahudi sampai hari ini Menghalangi manusia dari Islam Mau mereka beragama apapun Terserah yang penting jangan Islam Lihat aneh kan? Mereka tidak berkeinginan agar manusia itu ikut agama mereka Agama Yahudi Ikutlah agama kami tidak Mereka hanya berprinsip Dan mereka hanya memiliki misi satu perkara Yang penting jangan Islam min Maka ketika mereka orang-orang Arab bertanya-tanya kepada Yahudi Bagaimana dengan agama atau ajaran orang yang ngaku Nabi ini Apa jawaban Yahudi? Agama kalian lebih benar dari agama dia Agama musyrikin Dikatakan agama kalian lebih benar daripada agama mereka Agama kalian lebih bagus daripada agamanya orang ini katanya Kepada Rasulullah SAW Engkau benar-benar na'zakumullah padahal agama mereka Taurat, agama Yahudi itu dalam keadaan agama tauhid aslinya. Yang menentang kesyirikan, yang memberantas kesyirikan, tetapi orang musrik tanya dikatakan kalian lebih benar agamanya, lebih bagus daripada agama orang ini. Engkau benar-benar na'zakumullah katakan, wajah dda katsirun min bila kitab law yuraddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi Sungguh sangat berkeinginan kebanyakan orang-orang Yahudi Agar kalian kembali kepada kekafiran setelah iman kalian Ini karena kedengkian mereka yang ada pada diri-diri mereka Setelah jelas bagi mereka kebenaran Setelah jelas bagi mereka kebenaran Maafkanlah, maklumilah mereka sampai Allah putuskan keputusannya Inna Allah ala kulisya qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha kuasa kami berlindung kepada Allah. Yang berikutnya adalah kisah tentang Najran. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada masa ahli Najran datang segolongan penduduk Najran. Penduduk Najran itu di dekat Yaman. Dari kalangan Nasara. Kalau tadi Yahudi, ini dari kalangan Nasara. Menamui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi putusan dari najran ini atau sekelompok dari najran ini didatangi oleh ahbar yahudi didatangi oleh tokoh-tokoh yahudi okay. inda rasulullah saw maka mereka berdebat see, antara yahudi dengan nasrani di hadapan rasulullah saw okay. berkata Rafiq yang tadi sudah disebutkan kisahnya ma antum ala sesungguhnya kalian wahai nasrani tidak ada apa-apanya tidak di atas agama apapun. Bi isa bil Injil. Wabil injil. maka Yahudi mengatakan dengan pengingkaran terhadap Isa dan pengingkaran terhadap Injil. Isa itu bukan nabi, bukan rasul dan Injil bukan kitab dari Allah. Kamu itu tidak di atas agama apapun. min maka berkata dari penduduk Najran membantah Yahudi tadi. Antum ma antum ala syai. Kalian wahai Yahudi yang tidak ala apapun Tidak ala syait Yang kalian tidak di atas agama apapun Kalian tidak pernah didatangi Nabi Kalian tidak pernah diberi kita Nabi-Nabi yang kalian aku-aku semuanya bukan Nabi Dan apa yang kalian pegang bukan kitab dari Allah Yahudi menyalahkan Nasrani menyalakan, Nasrani menyalahkan Yahudi <tuh> Akhirnya orang Nasrani itu mengingkari kenabian Nabi Musa Dan mengingkari pula kitab Taurat. Yahudinya mengingkari kenabian Nabi Isa dan mengingkari kitab Injil. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya nya dibacakan oleh Rasulullah sallallahu <tuh> alaihi wasallam. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai wa qalatin nassara laysatin yahudu ala syai wa hum yatlununal kitab kata Allah, berkata orang Yahudi, Nasara itu nggak ada papanya, apa nggak di atas agama apapun. Demikian pula Nasara mengatakan Yahudi itu nggak di atas agama apapun. Wahum ya kita, padahal mereka kedua-duanya membaca kita. Kalau mereka Yahudi membaca kitab Taurat Mereka akan kenal Nabi Isa Akan kenal Injil Dan orang-orang Nasrani Kalau mau membaca Injilnya Maka mereka akan tahu Kebenaran Nabi Musa Dan pasti akan tahu kebenaran kitab Taurat Tapi sayang Mereka ngaku-ngaku memegang kitab mereka Tapi mereka tidak mengerti Mereka seperti keledai yang membawa kitab-kitab di punggungnya. Keledai yang dungu tetap dungu. Walaupun di atas punggungnya ada kitab-kitab. Ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ada kitab macam-macam. Tapi keledai tetap keledai. Tetap dungu tetap mengerti apa-apa. Ikhwan Ibn Mereka orang-orang Yahudi digambarkan dengan Allah. Yahmilu mereka seperti keledai yang membawa kitab-kitab. Ya, ini mereka memegang kitab Taurat Tapi nggak mengerti apa yang ada di dalamnya Nggak kenal Injil nggak kenal Nabi Isa Juga orang-orang Nasrani Dalam keadaan mereka memegang kitab Injil Tapi mereka tidak kenal Nabi Musa Tidak kenal pula Kitab Taurat <tos> Aneh nggak dibaca oleh mereka <tos> Kita beruntung kepada Allah taala Dari akhlak Yahudi Akhlaknya keledai yang dungu Yang diberi kitab tapi mereka tidak pernah Mau mempelajarinya Jangan sampai kita menjadi seperti mereka Memegang kitab-kitab Kitab Bukhari, Muslim Kitab, sekian banyak kitab para ulama Banyak maktabah penuh Masya Allah di laptopnya ada Tetapi dianya tidak pernah mengkaji kitab-kitab tersebut Tetap bodoh, tetap dungu nggak pernah membacanya, nggak pernah mempelajarinya Na'udzubillah Diberi kitab Al-Quran dengan tafsir yang lengkap dari para ulama. Tapi gak pernah dia tahu agama Islam itu sendiri. Gak pernah tahu. Yang mereka pelajari setiap hari. Satu kali 24 jam. Hanya dunia. Tidak pernah mempelajari agamanya sendiri. Yang Allah berikan kepadanya kitab Dan Allah utus seorang Rasul. Untuk membimbing kita agar selamat di dunia dan selamat di akhirat. Maka sungguh sangat bodohnya. Mereka yang diberi kitab Al-Quran. Kemudian mereka tidak mempelajarinya kitabih sah makna ayat tadi wahum kitab padahal mereka membaca kitab yakni kalau mereka membaca kitabnya mereka akan mendapati kebenaran siapa yang mereka ingkari tadi yakni ayat yahudi membaca atau mengingkari Isa padahal dalam Taurat ada tentang Isa karena diberitakan kitab dengan kitab sebelum datangnya dan setelah datangnya. Sebagaimana ke Al-Quran. Eh, datang kepada kita, memberitakan berita-berita nabi-nabi yang lalu. Eh, tentang nabi Musa, tentang nabi Isa dan seterusnya. Kitab yang sebelumnya, kitab Injil dan kitab Taurat juga memberitakan nabi yang akan datang. Nanti akan datang di Rasuliyyati min ba'di smuhu Ahmad falamma Kafarubih, koninilah azukumullah. Allah wa menyatakan, wa qala Isa ibn ketika Isa bin Maryam berkata, Ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum, lima yadayya minat Taurat. Lihat, yang berbicara nabi Isa, dan menyatakan, aku adalah seorang rasul, yang menyampaikan kepada kalian apa-apa yang membenarkan apa yang ada pada kita, dari kitab Taurat, ini peninggalan kitab Taurat, cocok. Berarti yang telah lalu. Dan juga memberitakan nabi yang akan datang yang bernama Ahmad. Pada mereka, Paulu Hada Seharun, mubin. Mereka berkata itu adalah sihir yang nyata. Konwirinaan sepuluh setiap kitab memberitakan nabi yang sebelumnya dan nabi yang akan datang. Kitab Injil juga begitu, memberitakan nabi yang sebelumnya dan nabi yang akan datang. Demikian pula kitab yang terakhir kitab Al-Quran karena tidak ada nabi yang setelahnya maka hanya memberitakan nabi yang sebelumnya dan memberitakan tentang Rasulullah Sallam khatamun penutup para nabi. Bin sehingga kalau saja mereka itu membaca kitab mereka masing-masing niscaya mereka tidak akan berkata seperti tadi ala shay, wa nasa, wa Yahudu ala Yahudu al kita padahal mereka membaca kitab. اصلا تصلي قرآفيه